Hasil pertandingan Uruguay versus Korea Selatan. Berikut hasil ulasannya. Hancurkan Costa Rica Spanyol memulai kampanye Piala Dunia 2022 mereka dengan gemilang. La Roja menghancurkan Costa Rica dengan skor 7-0 pada laga perdana. Ani Olmo membuka pesta Spanyol pada menit ke-11. Dani Olmo berhasil menjangkau umpan Gavi untuk mengoyak gawang Costa Rica. Spanyol menggandakan keunggulan pada menit ke-21. Marco Asensio menyambar umpan silang Jordi Alba untuk menyemploskan bola ke gawang Costa Rica. Unggul 2 gol tak membuat Spanyol mengendurkan serangan. Pasukan Luis Enric justru menambah gol pada menit ke-31 lewat penalti Ferran Torres setelah Alba dijatuhkan Oscar Duarte di kotak terlarang. Spanyol masih mendominasi jalannya pertandingan setelah unggul 3 gol, tapi hingga turun minum mereka belum bisa menambah gol lagi. Spanyol belum mengendurkan serangan pada babak kedua, hasilnya mereka mampu menambah gol pada menit ke-54 lewat gol kedua Torres. Spanyol kembali memaksa kelor Navas memungut bola dari gawangnya pada menit ke-74. Kali ini giliran Gavi yang mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar umpan Alvaro Morata. Spanyol Kian Garang usai unggul 5 gol, gelombang serangan La Furia Roja kembali membuahkan hasil pada menit ke-90 setelah Carlos Soler mengoyak gawang Costa Rica. Morata menutup pesta Spanyol pada masa injury time, tembakannya memanfaatkan umpan Olmo tak bisa dihalau Navas. Berkat kemenangan ini Spanyol memuncaki klasemen sementara Grup E sedangkan Costa Rica menjadi juru kunci. Real Madrid incar Yuri Tillman jika tak bisa amankan Jude Bellingham. Real Madrid dikabarkan sudah memiliki target alternatif jika mereka tak bisa mengamankan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Seperti yang diketahui, Jude Bellingham selama ini telah menjadi salah satu pemain yang diincar oleh Real Madrid. Akan tetapi untuk mengamankan gelandang Dortmund tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah bahkan untuk klub sekelas Real Madrid. Alasannya adalah karena ada banyak sekali klub top Eropa yang juga mengincar jasa Bellingham. Mulai dari Liverpool, Manchester United dan masih banyak lagi yang lain. Karena alasan ini, Madrid pun memastikan untuk mencari target alternatif. Dilansir dari Visha Jazz, Real Madrid akan menargetkan gelandang Leicester City jika mereka tak bisa mendapatkan jasa Bellingham. Gelandang Leicester yang dimaksudkan sendiri tidak lain adalah Yuri Telemans. Telemans setelah bermain dengan performa top belakangan ini di squad Leicester, total ia sudah bermain di 15 laga bersama squad Leicester dan berhasil membukukan satu assist serta 3 gol di semua kompetisi. Saat ini sendiri, kontrak pemain internasional Belgia tersebut akan berakhir musim panas mendatang. Dan sampai sekarang, belum ada kabar apabila Leicester akan memberikan kontrak baru, sehingga Real Madrid memiliki kesempatan mengamankan sang gelandang secara gratis. mengakui performa Real Madrid alami penurunan. Sebagaimana diketahui, dalam lima pertandingan terakhir, penampilan Real Madrid memang tidak konsisten, baik di ajang Liga Spanyol dan juga Liga Champions. Sejak mengalami kekalahan pertama melawan RB Leipzig di ajang Liga Champions, performa Los Blancos memang terus menurun. Dari empat laga terakhir, Luka Madrid dan kawan-kawan tercatat hanya mampu meraih satu kali kemenangan, satu kali imbang, dan dua kali menelan kekalahan. Terbaru, Los Blancos harus mengakui keunggulan Rayo Vallecano dengan skor 3-2. Ancelotti pun menyadari akan hal tersebut. Periode terakhir tidak bagus mengecewakan kami. Kekalahan melawan Leipzig tidak mempengaruhi kami karena kami yang pertama, katanya dalam konferensi pers jelang melawan Cadiz. Periode ini tidak bagus, tetapi yang sebelumnya telah kami alami. Meskipun beberapa absen yang merugikan kami, seperti Karim Benzema, saya tidak akan mencari alasan. Bagian pertama dari kampanye kami melakukan seperti yang kami inginkan, sekarang saatnya adalah bagian yang ingin kita tinggalkan. Pelatih berkebangsaan Italia tersebut berharap para pemain Los Blancos tetap mempertahankan intensitas permainan setiap pertandingan yang akan dijalani. Jika Anda kehilangan intensitas melawan tim yang tidak bermain di Eropa, seperti Rayo, mereka bisa berada di level yang lebih tinggi daripada yang lain. Itu kurang terlihat ketika Anda bermain melawan tim yang bermain di Eropa. tambah Sang Pelatih Luka Modric Pimpin skuad Kroasia di Piala Dunia 2022 Finalis Piala Dunia 2018 Kroasia telah mengumumkan squad resmi mereka untuk turnamen tahun ini di Qatar. Bintang Real Madrid Luka Modric dipanggil masuk ke dalam skuad Nasional Kroasia untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Gelandang 37 tahun yang terpilih sebagai pemain terbaik turnamen di Rusia 2018 juga mewakili Kroasia di Jerman 2006 dan Brasil 2014. Ivan Perisic dan Tottenham Hotspur dari gelandang Chelsea, Mateo Kovacic juga menjadi pemain senior lain yang dipanggil ke skuad Kroasia berisi 26 pemain. Kroasia mengalahkan Inggris di semifinal edisi Rusia sebelum kalah 4-2 dari Prancis di partai final. Menjadi finalis merupakan pencapaian terbaik mereka dalam lima penampilan Kroasia dalam putaran final Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka sebelumnya adalah finish di peringkat ketiga di Perancis 1998, putaran final piala dunia pertama setelah pecah dari Yugoslavia.